Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi sama Imam PT di mancing kali ini bosku. Spot biasa sungai Cesadari. Ya, Oke, jangan lupa dukungannya dengan like, komen, subscribe. Terima kasih alam mancing aja, mantap. ke mancing nih bosku. karena ini airnya Tata. lagi dikeringin ya. Jadi kita melihat orang nyarikan teknik galak ya bosku. Ini. Uh, dapet satu. Oh, mantap. Babon. <tuk> <Wapun. tuk> kumpulin nah, aku... pakai teknik ini enak cukup sepuluh nyerikan buat ini bisa mantep pak cek buat ini bisa mantep mantap Ada, ada, ada, ada. Dapat Bosku. itu Ini lempar <San> gede itu apa itu Baru narik berapa kali doang Enak bikin begituan mulus Padahal kok oh satu tuh nilainya tuh. tuh tuh gila Mandir, gila tuh mantap. mantap mantap ternyata ikan di sini mantap pesku Oset, <tuk> ada. Nah jadi ta. <tuk> Duokil. <tuk> <guk> uh, apapun lagi tuh kayaknya itu berat tuh. Wow, mantap. Wui. Gokil Empat biji, empat ekor. Sampai di sana, bosku. Angkat, bobo, babon lagi, bobo, gila! mantap panen panen duh mantap oh sekali dapat 2 ekor gede-gede oh menarik lagi sibuk sibuk menenikan lagi Bosku, Sungai Cisa ada Kalau airnya lagi dikeringin begini Bosku. Oh. Ya itu belum lihat. Kayak mana anak-anak habis. Anak-anak habis. Tadi itu to babun-babun toh. Ah. Kalau na santai. Oh, oh. mantap. Mantap oh. ini. Panen-panen, panen. Oh, panen bosku. Panen ikan nila, Bosku. Banyak yang nonton. Aksi tukang jaring pakai galak. Panen ikan nih, sum. mantap. Uh, angkat. Oke, okay, zoom Oh dapat tuh pikiran, ini pindah yeah. dapat. Ayo, dapat no, no, no. Edi, pinah, <laughs> Ayo. no. Ayo. no satu. <laughs> Caranya mudah bosku, tinggal celupin tunggu berapa menit angkat Eww, oh ini Babon Babon Babon Eh Tuh, mulai tuh eh ini Mang, di dia Ijit lagi Langsung dapat segitu Langsung penuh Oh no, oh. Lihatnya senang bosku Ini gagal mancing nih karena air sungai lagi dikeringin Yang panen putang jaring banget Ini masih jam juga full Yeah. <laughs>